Sedangkan bahasa pemrograman elixir sendiri adalah bahasa fungsional yang sifatnya dinamis dan secara sintaks itu menarik ya dan menjanjikan bahwa sintaksnya itu mudah dikelola. Dan elixir ini berjalan di atas virtual mesin namanya BIM atau yang sama juga apa menggunakan Erlang virtual mesin. BIM ini adalah Erlang virtual mesin yang sudah dikenal tangguh. Jadi kalau teman-teman mungkin zaman sekarang udah jarang ya ada telepon telepon apa kabel gitu ya. Nah, kalau ada yang telepon kabel itu ya dia dijalankan di dengan menggunakan Erlang ininya apa OS-nya. Dan Erlang itu adalah Ericsson language. Jadi dibikin oleh si Ericsson-nya sendiri. Dan Erlang dan juga Elixir ini biasa dibangun untuk membangun sistem yang terdistribusi, hemat sumber daya, atau low latency dan juga fault tolerant sedangkan kenapa si elixir ini memilih fungsional ya karena yang pertama karena Erlang juga fungsional dan paradigma fungsional ini ternyata menawarkan penulisan kode yang lebih jelas kemudian transformasi data yang bisa kita lebih prediksi ya yang lebih transparan dan lebih mudah untuk melakukan tes Sintaksnya terinspirasi dari Ruby karena pembuatnya Jose Valim juga di code nya Ruby dan Ruby on Rails Sedangkan performanya bisa disetarakan dengan Erlang karena dikompilasi ke VM-nya Erlang juga. Dan mereka menggunakan aktor model dalam implementasi konkurensi dan ekosistemnya sudah sangat lengkap. ya Jadi kita bisa pakai Elixir untuk berbagai macam mulai dari CLI, bikin aplikasi web, IoT, terus juga sekarang masuk ke ranah mesin learning dan lain-lain.